Halo, halo, guys. kita lanjut lagi ya. Tadi habis sesi foto buat Mbak Dian sama Mbak Nia. Kalau aku sih, nggak usah biasa ya. Biasanya juga di belakang layar kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi kemana? Kalian ikutin terus ya. Jangan lupa selalu super channel YouTube Fitri. Halo, thank you. Pokoknya oh, makasih banyak buat kalian. Kalau nggak salah. Hmm, kita udah dua tahun ya dan sekarang udah di akhir penghujung tahun 2022 Insya Allah uh, masih ada pengumuman giveaway yang belum aku umumkan dan untuk kalian grup CHYT tenang aja kalian ditunggu di Facebooknya Helen Muda Hafiz jangan sampai ketinggalan dan terus station di channel ini karena masih banyak hadiah atau reward buat kalian yang selalu support selalu hadir di saat live yang intinya apa ya saya hanya untuk Berbagi kebahagiaan aja selama saya berada di Taiwan, dan insya Allah, semoga ketika uh, rencananya ya, aku planningnya tahun depan mau pulang ke Indonesia. Semoga channel ini masih terus, uh, kita semua ya, kita keluarga CHI masih terus berkumpul di grup yang ada di WhatsApp. Udah berjalan kalau nggak salah, udah mau dua tahun ya, dua tahun lebih malah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Selalu dimudahkan segala urusannya Dan tetap jaga kesehatannya Apalagi buat kita yang Di sini ya Yang Menjaga lansia Atau merawat orang sakit Harus benar-benar perhatikan Kondisi kesehatannya Karena kita di sini jaga orang sakit Jangan sampai kita sendiri Ikutan sakit ya jadi selalu ingat keluarga di rumah, selalu menunggu kita sana. Thank you. Yes, mungkin untuk yang di Taipei Main Station saya sudahi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sore sampai malam ada di Pancok. Rencananya kalau waktunya cukup, aku juga mau langsung ke gedung ini. Karena sekarang temennya tuh, apa ya? Bener-bener meriah tentang lampunya, aku seru banget. Thank you. Jadi ini apanya mau aku cistri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pasti ini enggak ada itu spesifik banget ya Assalamualaikum, welcome back to my channel, Fitri Helen. Hi guys, jadi kita sekarang udah sore, banget ya udah cukup lama istirahatnya di sini. Masih berada lokasinya di Taipei Main Station. Lalu kita mau lanjut lagi kemana? Kalian ikuti terus dan support terus channel ini, biar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Nah, teman-teman kalian bisa lihat kan, udah tambah ramai. Jauh berbeda dari siang yang masih sepi, banget tidak ada pengunjung. Sekarang udah rame kalian bisa lihat. langsung langsung cari ini ya Ke, Oke, apa aku, aku masukin saja dulu di sini boleh iya masih ini <guluh> masih ada lolongan ada seru banget, jadi sekarang udah rame udah banyak tapi sayangnya karena kan hampir setiap bulan tiap kali di aku selalu bikin konten di sini maka dari itu, sekarang aku mau bikin kontennya fokus di kancer disana mungkin disini ya keseruannya kalian jangan lupa ya, nanti sekitar jam berarti di Indonesia jam 5 atau jam 6 sore akan ada live langsung ya saya udah Ability convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Drink a cup of sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and beat all the doubters. They're just young doubters. I swear to God they'll let me down. I always fought just to wear the crown. I'm Darth. <laughs> to be seen when everybody wants to be king yeah they y'all wanna ring yeah we y'all wanna be free so show me what you got what you bring how you fight in the ring how you take a fucking swing but you got heart are you mean got some scars got some needs are you willing to go leave I swear to God they all let me down I always fought just away the yeah.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 Nervously, and I don't really care what you think of me. Respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better. See.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 Grave. six feet deep on but my body won't decay cause my messages are timeless so they put them on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 很美味 Ini apa itu. Sama aja tadi sekitar Tuh di belakang udah, udah ada kereta. Itu kan ada ada namanya tempat di atas. <tuh>, Kok kan, enggak ya, nyuk, antreannya mana? <tuh>, ngantrinya, enak ngantri ngantrinya aja nih orang. malah bagus bagusan dari video, hasilnya malah bagus oh. ya adik keren siapa lah mbak ayo Jam, jam segini aja udah udah rame banget ya tengah-tengah